Halo guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi guys sama aku di sini. Jangan lupa dibantu like, comment, share, and subscribe. Kali ini gue lagi bermain di panen 138 tiga bawa modal di lima rupiah. Langsung aja di sini gue gaskan yudis di cepat dan lewati layar tiga puluh. Untuk bed di awal, gue bed 800. Kita panasin aja, guys. Ya, kita panasin. Untuk di bed 800 DC. Jadi, elo sendiri sih, kakek tempat Saya kan 5.000, dapat 5.000, dapat tembakannya. Sayang, Disclaimer ya, guys. Gue sama sekali tidak ada unsur untuk mengajak kalian bermain. Oke, okay, sama sekali tidak ada unsur mengajak kalian bermain. Dan dijadikan untuk tontonan ini sebagai hiburan kalian, guys. Dan juga nih ya, kalau kalian misalkan baru lihat video ini atau kayak baru tahu untuk games ini apa jadi gitu ya. kalian jangan coba-coba ya guys. Tidak untuk ditiru guys, karena nanti akan membuat anda kanker kantong kering. <l> <tuh> Tapi balik lagi sih tergantung dari hoki kita aja guys. Tapi ya gue saranin aja tidak untuk ditiru dan dijauhin aja guys ya karena nanti akan bisa membuat uh, kepala anda pusing atas bawah. <tuh> <tuh> Pala atas masih enak ya kalau misalkan pusing ya bisa minum obat ya guys kalau kepala bawah gimana ngobatinnya bestie Ay ada yang tahu <gih> yang tahu langsung aja komen-komen ya guys anjay waduh mm -hmm. Sekarang sih, gue lagi nggak sih pengen banget kayak tadi. tuh lagi pengen banget, ya, pengen banget main Zeus gitu ya, terus buat RTP-nya. Ternyata yang lagi mantep sih Zeus ya, seperti biasa. Zeus memang selalu ada di urutan atas gitu ya. Kalau misalkan soal RTP ya, guys, jarang banget dia turun, pasti kayak ya, walaupun turun tapi cuma sedikit aja. Pokoknya stabil lah, guys. Gitu, jadi gue langsung gaskan aja ke sini. Kalau kalian tim-tim yang suka RTP atau enggak nih? Di base 1200 ya, gue naikin lagi dan di spin lagi otomatis aja. Di base 1200. Kalau kalian pengen tahu kayak cara-cara pola gacor ataupun info-info slot setiap harinya, kalian boleh banget nih yang masih aktif bermain. Mendingan join aja langsung ke grup komunitas gue Yang ada di kolom komentar Ataupun yang ada dipincet ya guys Jadi kalian gak usah ragu-ragu Kalian gak usah malu-malu Kalian langsung aja join sama grup komunitas gue Yang ada di bawah Yang ada badaknya <gifat> Yang asli yang ada badaknya Aduh anjing di Dibasar 1200 Selalu gue sisa 36 ribu ya uhum, Kasih biru turun Wow Tembak dulu buat modal Anjir lah Hmm, gue di bet 2400 aja yuk, gue spin turbo Dan lewati layar di 10 sayang gue di bet 2400 guys Di bet 2400 bestie Ungu, ah, bangke hey lah, cakep gelas! waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. mantap Ungu sayang, ya elah, capek ya guys Capek lelah, hayati ya, bestie ya Nah, asik 3600 guys Mantul Mantap betul Wow Wow, wow, wow Sekarang kita spin cepat aja Spin cepat dan lewati layar dulu guys Aha uh -huh. Aduh Tolol Nah, cakep Asin buat uh -huh. Sayangku, dapat skater gratis. Wow. Di batu 2.400 dan untuk saldo gue sisa 10 ribu, guys, guys, guys, guys. Anjay, cakep kasih ijo sayangku, cintaku padamu, mantul kasih ungu sayang. Mas, tolong. Bar kalian yang tiga, guys. 11.880. Mm -hmm. hmm. Nah, cakep. Kasih cincin resti Aduh tolong hmm. 15.000 guys Aduh ya Per kalian sih 25 ya Per kalian sih 25 nih Gak ada tandingannya nih per kalian 25 Untuk spinnya masih ada 6 spinan lagi guys Kasih cincin Anjir, tolong gak ada otak bener-bener tidak ada otak, guys! Waduh, oh. wow, tembak dalam lagi loh. Anjir, cakep! Kasih, uh, sayang, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Aku sembilan tujuh belas ribu empat ratus punya lima puluh delapan Oh lumayan sayang pasti Ijo wow cakep uhum, Kasih guys cincin sayang wow tolol anak tolol guys sekarang gue spin cepat aja dan lewati layar dulu aja yuk di spin cepat dan lewati layar sayangku 10 di bed 4.800 gue barbarin aja langsung biar ada nyawanya ya kan biar ada gregetnya sama Dake si itu nih bed 4.800 ya ya gue Inilah, ya, uji nyali, sayangku. Ya, atau uh, ini uji adrenalin. <laughs> ya, kalau di sini adrenalinnya luar biasa. Kalau di Jakarta, udah mau, wow dikasih kita gratis, di repot, repot Mantap, iya, yes. dikasih lagi sama si kakek. Uuh, sayangku, kasih kuning. Sayangku, wow, mantap, hijau, jam pasir, uh. Ayo tepuk tangannya mana jam pasir saya Aduh bangsat lah Yes tujuh ribu Lumayan guys lumayan daripada Lumayan Wuh. Dikasih angkat lagi perkalian dua Waduh e, 15 ribu 600 guys lagi cakep walaupun diangkat tapi nggak ada bergunanya ya semoga kalian nggak ada berguna tuh ya ini bed 4800 kalau misalkan gua bay itu 400 pulang kuri doang ah, wow anjing asu perkalian cepet cuma dilewatin doang ento cuma ditongolin doang anjing lah Heem. Mm -hmm. Perkalian lima puluh, perkalian lima puluh doang anjing. Tolong, gak ada otakku langsung membayar aja saya, gue akan kejar perkalian 100 Perkalian 50 puluh, gue yang tadi, kemudian dia aja si Zeus ini, guys. cakep, kasih kuning ke uh, mantap biru turun. Nah, bagus, kasih gelas-gelas kaca. Wow, cakep kasih ungu sayangku cinta kepadamu. Mantap kasih biru pasti Jebret merah, <laughs> merah. Asal bukan warna lo ya. Tujuh hmm. ribu. Iya yes, sayangku dapet sensasional dan perkalinya kali pada cuma enam mmm, tapi kecehannya gokil banget sih banyak banget. Nah kan, nggak nggak dapat lagi tuh si yang pasirnya anjing cakep, Mantul kasih cincin. Hmm, bangke, bangke, bangke, bangke, mantap Biru Hii, merah sayangku Birunya nyusul sayang Cembak ucap, wah ini doang Kosongnya ketinggalan Dapat nice, nice, nice, Lalu nice. Lumayan sayangku, nice, nice, nice, guys Cembak lagi Wow, ungu Kasih cincin sayangku Pemantul Perkalian, 6 guys asyik tiga puluh delapan ribu, wow mantap super B. yes untuk menangnya udah 128.000 ke asik kuning turun dong ya elah kenapa nih guys kok agak-agak lemot ya sayangku ya mohon maaf ya guys aduh dikasih giliran dikasih enak dia lemot ceus ceus ah internet gue ini agak-agak down ya guys Tembak lagi, kasih perkalian cepat dong. Perkalian cepat, mana dari itu? Petir merah kali merah kali 50. Waduh, gokil cuman dilewatin aja dong ya. 16500 anak Yes, mantap. Saya lumayan lumayan. Aduh, satu lagi, satu lagi turun. Nah, cakep. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. tembak Widi merah. Si biru besti jebret bagi makota si ini makota semua. Oh yes yes yes, yes. sensasional guys mantap sensasional dua ratus delapan puluh tiga ribu wow mantap besti yes yes yes yes yes tapi langsung menjadi empat ratus tiga puluh delapan ribu bungkus sayangku jangan lupa dibantu like comment share and subscribe karena semua itu gratis dan join sama grup komunitas gue yang ada di kolom komentar pinjet bye.